Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat-sahabat viewer di rumah? Semoga semuanya sehat selalu, ya. Welcome back to my YouTube channel, Gue Temi Ubur-Ubur. Di sini, video kali ini, uh, Gue akan memberikan tutorial untuk mengetahui cara mencari lagu ya, mencari judul lagu tepatnya mencari judul lagu dengan aplikasi nah terkadang teman-teman atau gue sendiri bingung mencari judul lagu hanya mendengarkan dari instrumentalnya saja atau dari musiknya saja nah aplikasi kali ini bisa mencari judul lagu hanya dengan mendengarkan musiknya saja atau dengan instrumentalnya saja aplikasi ini bisa mendeteksi judul lagunya nah sebelum lanjut ke tutorialnya alangkah baiknya teman-teman subscribe like comment dan jangan lupa tekan tombol lonceng serta dibagikan ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya aku bisa lebih Semangat lagi untuk berkarya dan bikin konten-konten menariknya. Oke, kita lanjut aja. Sebelum uh, kita uh, mendapatkan aplikasi tersebut, kita buka dulu Play Store. Kita masuk ke Play Store. Lalu kita cari Beat find ya. Nah, ini ya, udah ada. Bad find nya yang ini aja ya yang ketiga ya pengakuan musik kita install terlebih dahulu dan ini nantinya teman-teman bakalan uh, cepat dapet uh, judul lagu ya jadi nanti Uh, ketika teman-teman bingung mencari background atau judul lagu back sound tersebut teman-teman uh, setelah download aplikasi ini bakalan gampang dan mudah banget untuk um, mencari atau mengetahui judul lagu tersebut gitu langsung nah setelah ini nanti tekan ini ya Tekan di tengah ini. Mari kita coba uh, digunakan untuk mendeteksi uh, musik yang ada di background ya. Oke kita tekan, lalu mendeteksi musik yang diizinkan semuanya. Tekan tengahnya, lalu akan mencari. Nah kita lihat. Oke, apakah berhasil? Nah berhasil kan? temu ini judul lagunya, nah simple sekali kan, ternyata untuk mencari background judul lagu dari background uh, YouTube atau apa dan bisa diputar di aplikasi pemutar musik. Nah sekian, terima kasih.